GBPUSD Bearish, awasi sinyal yang akan muncul. Bias harian pergerakan GBPUSD terlihat berada dalam kondisi Bearish dan jika diperhatikan harga GBPUSD sedang tertahan di sekitar area support.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 Sebaliknya waspadai jika harga GBPUS terus bergerak ke atas dan menembus level 1.31921 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.32214. Sekian analisa forex untuk tanggal 28 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.